Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita lihat di postingan pertama nih, persahabat, di persahabat diawali dengan aksi lucunya abang L yang sudah pinter acting persahabat ini momen saat di Bali saat Leslar family lagi belanja di supermarket persahabat ya ini aksi lucunya abang Fatih mukanya sampai ketutup topinya tuh persahabat ada aja kelakuan dari abang Fatih yang selalu bikin kita ketawa bahagia masya Allah. Kita lihat bersahabat ya kalimat caption yang ditulis oleh akun Santal Putih Bilar Masya Allah, abang ini lucu banget, sudah bisa acting dia Aduh, Masya Allah banget ya, hingga komentar pun memang banyak sekali diberikan Di antaranya teriakun hati Masya Allah, ke lo, Gemes banget Lihat ekspresi abang Fatih, semakin pinter ya nak Sehat-sehat abang dan pandanya sayang Sebahagia selamanya bersama panda kesayangannya, amin, Allahum, amin Allah, ma'amin, Masya Begitu tentunya banyak doa baik yang diberikan untuk Leslar family Kemudian juga persahabat ya, kita lihat komentar selanjutnya dari yuliani.yuli19 Masya Allah si bayi ganteng ini ada aja tingkahnya yang bikin kita makin gemes wow. Kita lihat juga persahabat ya di sini ada tentunya Cidukan Papa Bilar Ini saat Cidukan semalam persahabat ya Lagi ngobrol soal bisnis Tepatnya MRB, persahabat ya Masya Allah mudah mudah-mudahan lancar Segala urusan apapun Yang dilakukan oleh Idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu Diberikan kemudahan dan Kelancaran, amin, dan kita lihat Persahabat, begitu banjir Komentar dan tanggapan yang diberikan juga Oleh para fans, diantaranya Dari akun hm 15 Mengatakan Noh rezeki mah datangnya dari mana aja nggak masih dari TV, paham gak netijul Katanya tuh, persahabat ya ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Hakim Yati juga mengatakan Amin, Allahumma Amin, masyaAllah, Allah Bismillah semoga dilancarkan dan dipermudah semuanya apapun yang sedang dikerjakan dan direncanakan leslar, Amin. Berkah, barokah buat keluarga kecilnya, Amin ya Allah, ya Robbal Alamin, masyaAllah. Dan menerima doa baik dari kalian diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga persahabatnya kita lihat di unggahannya Kak Arifato. Persahabat perhatikan nih, mengunggah potret kebersamaan Papa B. Ini post persahabat ya, namun kita salvo dengan kalimat yang ditulis oleh Kak Arifato. Katanya ada yang minta dijeburin main mobil, tapi menurut gua tanggung, kita telopin aja gimana? Aduh Masya mudah-mudahan persahabat tentunya kita selalu menunggu kejutan, selalu menantikan... Surprise dari Leslar Semoga saja sahabat ya Ada vlognya Leslar Entertainment Akan memberikan kejutan Untuk kita semuanya Kemudian juga kita lihat selanjutnya sahabat diunggah Kak Bibo Setengah jam yang lalu Mengunggah tutup video sahabat Bunda di Kejara Ini fullnya nih sahabat ya Yang diposting oleh Kak Bibo di laman akun di Instagram Pribadinya ada kata-kata bijak juga dari Kak Bibo. Bermimpilah setinggi-tingginya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menggapainya. Wow, ini keren banget. Apalagi persahabat di video ini, makin keren, makin kece, Masya Allah. Kita semakin bangga dan pastinya kagum dengan Lesti Kejora. Kemudian juga persahabat selanjutnya, di sini ada sidukan vitamin juga untuk keluarga Konoha. Ada postingan dari Papa Bilar lagi menikmati masakan sang istri makanya juga di pinggir kolam tuh persahabat ya papa bilar juga meneruskan sebuah kalimat home makan sehat dulu dimasakin istri tercinta wow masya allah alhamdulillah keromantisan keharmonisan rumah tangga Leslar kembali kita lihat mudah-mudahan tersahabat sakinah mawadah warahmah untuk rumah tangga Lesnar dan Rizky Bilar kita masih menunggu sedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia dari Lesnar dan Rizky Bilar ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.